Salahan adalah sebuah pelajaran. First blood. Launch attack. Juga dapat halangan yang benar. Have been slain. Ini bukanlah tempat yang pantas ditinggal lebih lama lagi. Asalkan ini. tree Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan? <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Sun tidak akan pernah mati. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan toprak genggarku? yang mencuri kemampuan Doppel Genggarku! wa The legendary Enemy has been slain. jangan pernah puas berada di posisi kedua luka uh, aku tak tertahankan ini Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan Doppel Genggarku? Ayo, tuan-tuan! Uh. Ya, bersalah!